Saat ini pula sahabat adalah pasukannya NU, sahabat adalah tentaranya NU, sahabat adalah orang yang siap ada di depan siapapun yang akan mengganggu NU. Banser dibentuk, banser didirikan, banser sengaja dilatih, dan banser sengaja diadakan ini atas ikhtiar para kiai, para alim, para ulama Dengan seluruh tirakatnya Dengan seluruh wiritannya Dengan seluruh ikhtiar untuk supaya Nahdlatul ulama Betul-betul ada yang menjaga Betul-betul ada orang yang siap di depan Betul-betul ada orang yang siap membela Siap membela dengan keadaan apapun Siapapun yang mengganggu Nahdlatul ulama berkembang, ada media sosial ada cara-cara pikiran-pikiran yang sengaja dihembuskan untuk memutarbalikkan fakta mengadu domba supaya orang lain punya pemahaman dan pemahaman itu adalah pemahaman yang berbeda dengan pemahaman Nabi Ulama mereka-mereka ini satu kata bagi Banser lawan kita dan kita siap melawan mereka Sudah nyata siapa lawan kita Sekarang ini sudah nyata Sudah terang beneran siapa yang Merorong NU NO? Sekarang ini sudah kelihatan Siapa saja orang-orang yang tidak ingin yang saya sampaikan di mana-mana. Tatorik sebagai bupati siap menjadi komandan panser. Saya katakan ini darah saya. Panser ini darah saya, darah kader NU, darah siap menghadapi siapapun yang akan merongrong NU, darah yang bisa dipertaruhkan siapapun yang akan mengkerdilkan NU, darah kepada siapapun yang akan melawan NU. Itu darah kita sahabat Itu sahabat semua, saya mengucapkan rasa hormat. Sekaligus terima kasih. Pada sahabat-sahabat yang hari ini telah selesai melaksanakan pendidikan dan pelatihan dasar di Katsar Bansar yang dilaksanakan oleh PAJGB Ansor Luwagu. Terima kasih, saya. Siap satu komando? Siap satu barisan?